Yang pokok dalam wudhu itu ada empat. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang empat ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. Satu, faksilu basuh wajahnya. Dua, wa ilal marafik ini yang sering keliru. Kalau sholat kamu ingin sempurna maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna solatnya. Silahkan ibu cek. Anak ibu, wudhunya seperti flash. Cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan solatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke enam. Paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau solatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat faghsilu wujuhakum maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. Satu faksilu basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. gitu ya, kalau yang punya jenggot itu termasuk janggutnya di selai, -selai. Kalau bapak tidak us kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat bukan menumbuhkan silahkan buka tentang babul reha bab jenggot itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot sunnah merawat merawat bagi yang punya jenggot tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan beli arang sok sok sok sok, -sok. beli timun tidak usah ya tapi kalau ada jenggotnya ya silahkan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan tahan sekarang kita mulai bagaimana cara berwudu yang baik perhatikan baik-baik kata Quran fag silu Membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata "gosala". "Gosala" itu ambil airnya tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar, Mas. Sini, Mas. nyenken bantusan, ke Dia sekedap. Sifat wudhu cuma ada tiga: satu, pakai keran; kedua, pakai gayung. Ketiga air yang mengalir, ya seperti di sungai ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudhu. Kalau kita kemudian hitung itu hanya se sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran, ya kalau sekarang kita ada keran. Contoh ini kerannya, ya kerannya agak tinggi sedikit. Hmm. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh gosala, ghassala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya? Yeah. Kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata, yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini, kemudian diselesai-selesai, selesai satu, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar, dua, wa ilal maravik, ini yang sering keliru, dan tangan sampai siku, ingat. Tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah, itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabiya. Ini sampai sini rusrun. Sampai sini, bapak ibu sekalian, ini namanya mirfaq jamannya marofik, Sampai sini katif. Dari sini ke sini, itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab buduh, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan Hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh. Kita saat akan takbir. Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi. Yumna. Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya. Alal yusra. Di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir. Allahu Akbar. Yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga, satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan, ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi nggak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah. Pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh, kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh, sholatnya begini. Ya, Awas nih, Cuman tiga kalau tidak begini, begini atau begini dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fawad'a fa itu di ilmu nahu harfu adbin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Oh, maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari mengangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain karena itu, jangankan hadis-hadis yang sahih di kitab hadis palsu pun, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelas, jadi saat mengangkat, langsung begini kenapa saya penting terangkan? karena ada sebagian saudara-saudara kita, merasa tidak enak Ustadz, kalau saya takbir, masa kiri duluan sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan saya mah pengennya begini ajalah begitu takbir, kanan duluan, baru tutup dengan kiri jadi begitu diangkat, Allah kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup, jelas ya. Ah, sekarang lihat, lihat sini. Dalam bab wudu bahasa Qur'annya mengatakan wa ilal marafiq, dari tangan sampai siku ila dalam ilmu nahwu harful ghoyah, huruf yang menunjuk pada tujuan batas dari ke ana minal an min menes ila bekasi saya setelah ini akan pergi dari menes ke bekasi jadi saya berangkat dari mana menes tujuannya ke mana bekasi tujuan dalam bahasa arab menggunakan ila harfu dari menes ke bekasi min menes ila bekasi dalam wudu, lihat. Aidiakum ilal marofik ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudhu, ambil airnya, tumpahkan dari sini, ilal marofik sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut takut-takut-takut-takut-takut-takut. Taku, taku. Bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan kesikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, di hadis muslim. Jika orang wudhunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru usikum. Wamsahu lihat untuk wajah pakai gosala basuh tangan gosala basuh Tapi ketika berpindah pada yang ketiga wamsahu berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Caleg kelecep caleg. Duduk sini aja, sini aja. Lihat sini. Ya, pilih pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini, ini ini awas, ini penting ini bu ya, penting, saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja, masa masah, sudah sudah sudah. Masah artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masah mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh Jangan tumpahkan air di tempatnya Tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya Pertama Masya Allah Kata Allah bagian ketiga Usap kepalanya Awas hati-hati Tangan selesai pindah Pindah kemana? Bukan ke rambut tapi kepala Kepala. Jadi dalam babuduk yang diusap bukan rambutnya Kepalanya Itulah keadilan Allah kalau yang diusap kepalanya semua manusia yang hidup pasti punya kepala tapi kalau yang diusap rambutnya ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala punya rambut tuh nah sekarang lihat sini ketika kita diminta mengusap kepala bahasanya masaha masaha itu begini ini saya punten ini ya ambil airnya tumpahkan baru kemudian diusapkan ke kepalanya paham ya? Kalau yang gue salah, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masalah, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf Ba. Masya Allah. Ba. Lihat, wajah tidak pakai Ba. Tangan tidak pakai Ba. Tapi khusus untuk kepala pakai Ba. Wamsahu bi. Huruf Ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang, yang suka ngaji, buka kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibn Hisham Al-Ansari. Ibn Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilshaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id, ba li tab'id dibagi dua Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama dari huruf bayang yang 14 ini, ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudhu. Satu istigrak, istigrak itu membasuh keseluruhan. Jadi, kalau kita ingin wudhu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang bini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tabaid maat tahdid, sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Ashafi, di mana batasnya ubun-ubun diboleh, kalau kita mau wudhu misalnya, ibu tidak bisa membasuh keseluruhan, sedang pakai kerudung misalnya jilbab, gak bisa dibuka tempat wudhunya terbuka, anda tinggal ambil air wudhu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudhunya tiga at-taba'id min duni tahdid sepanjang disebut bagian kepala masuk kepala, gak ada batas ini kepala bukan ini kepala, ini kepala Nah, jadi kalau anda berwudu mengusap bagian kepala itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya kapan ini dipraktekkan? kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah ini dipraktekkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan misal, mohon maaf ya ada orang misalnya mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren buk anak durian ya, jangan duren yang besar tiba-tiba nimpa misalnya Durente bahasa basarannya kadu Bu ya kadupak kaduhung ya dan seterusnya kadu nah nimpa kepalanya bocor misalnya kemudian dalam bocor itu diperban kata dokter tidak boleh kena air saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu bukan berarti wudhunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala kata para ulama boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudhu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, kulak nah, itu batal wudhunya, tidak sah, harus diulang. Terakhir kaki, kaki dibasuh sampai dengan Bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan. Karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ini saya jelaskan, satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini, ini wajib wudhu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini, kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudhu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan Tohara. Apa itu Tohara? Apa itu suci? Tohara. Apa itu Tohara? Suci. Apa itu suci? Tohara. Ada Tohara, ada navofah itu beda. Kalau navofah bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis Misal Hewan yang paling najis apa? Yang haram Misal hewan tadi itu Hewan babi misalnya Misal Dibersihkan, dimandikan, disisir Sampai bersih Bersih tidak Bersih, bersih Tapi halal tidak, suci tidak Tidak al-khidziru nafifun Walakinna ghairu gairu tawhir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. paham Tapi kalau bersih luarnya. Dan suci dalamnya. Maka kalimatnya berubah dari nababah jadi tohara. Tohara. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan muta tohir Wudu dalam Quran disebut dengan tohara. Seakan-akan memberikan pesan maaf. Orang yang wudhu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudhunya bersih, bukan cuman wajahnya yang bersih. Kalau wudhunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudhu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudhunya kumur-kumur, kukumur, kumur, masukkan misalnya masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasu bersamaan dengan dibasunya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim makanya orang yang setelah selesai wudhu dia berdoa apa, wudunya? apa doa wudhunya? asyadu anna ilaha wa asyadu anna muhammadan Allahumma j minat waj'alni minal lihat sini minal mutatahirin minat tawabin lihat-lihat bapak ibu kan baru wudhu tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma j'alni minat tawabin ya Allah jadikan saya termasuk orang taubat kita akan baru wudhu. Kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya, kalau orang wudhunya benar, itu begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi, begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudhu selesai wudhu, tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan makanya kalau wudhu anda benar coba ingat-ingat siapa korban dari lisan anda yang tajam itu apakah ibu anda yang pernah menangis karena lisan anda apakah ayah anda yang kecewa karena kalimat-kalimat anda apakah tetangga anda yang menjauhi anda karena kata-kata kotor anda kalau tiap hari anda wudhu tapi kemudian lisan anda masih kotor juga ada yang salah anda cuman menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan itu tanda pertama tangan, basuh makanya orang yang wudhunya benar tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya karena itulah ibadah ini disebut dengan wudhu seakar dengan kata do. kata para ulama mereka sebagian mengatakan do artinya cahaya do artinya sinar do artinya al husnu baik budi pekerti kalau orang benar wudhunya bertambah sinar di tangannya sinar di wajahnya sinar di lisannya apa sinar itu? di dunia sinar-sinar amaliah kebaikan Sifat-sifat baik di akhirat, pancaran-pancaran kemuliaan, Satu akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, "Min atharil wudhu dari bekas wudhunya." Jadi, kalau kita benar wudhunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita, itu yang disebut dengan tawabin makanya kalau bapak ibu tiap hari wudhu Allahumma ja'alni minat tawabin tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat ada yang salah dengan wudhunya waja'alni minal mutatahirin jadikan saya orang bersih dan suci jadi kalau selesai wudhu, pakaian bersih wajah bersih, tangan bersih ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga menipu juga, ada yang salah dalam wudhunya kalau kita bisa mengerjakan wudhu ini dengan baik maka naik status kita disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222 saya tutup, lihat ayatnya ujung ayatnya, di ujung ayatnya inna yuhibbut tawabina wa yuhibbul Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma jani minat taubain, wajani minat tahhirin. Dijawab oleh Allah, Inna Allahu yuhibut taubain, wajihul mutahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bapak ibu maaf ya, sekarang cek kalau batal wudu, pengen wudu lagi. Tidak hanya saat solat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya Bapak Ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.